Mas ingat ceritanya Majnun sama Laila? Wah, ini bab roman romantika asmara. Cinta yang tiada duanya, Majnun sama Laila. Namanya aja diganti Majnun. Aslinya kan Umay guys diganti Majnun julukannya. Apa itu Majnun? Wong Gila. Yang tergila gila. Itu orang tergila-gila sama Laila. Masih ingat ketika Si Majnun diundang pesta di rumahnya Laila. Nah, karena diundang pesta satu desa itu bapaknya Laila mengadakan jamuan, satu desa diundang. Satu desa di diundang. Datang semua, termasuk Majnun datang. Lah itu jadi tontonan satu desa. Kenapa? Karena bapaknya Laila enggak suka sama Majnun. Gara-gara majuno nilailah gak nikah-nikah. Gara-gara Ustaz ya, Ibu itu gak, gak nyerahkan anaknya sama orang lain. Karena Ustaz T.I.S. gak segera menjawab mau atau tidak. Menggantung para calon mertua. Gitu Ustaz. Enggak. Kemarin habis syukuran. Dan rahasia dari syukuran itu saya belum paham. Karena syukuran itu dilakukan setelah beliau pulang ke rumahnya dan kembali ke sini jangan, jangan, jangan, jangan terjadi sesuatu di rumahnya sangking bahagianya terus syukuran su betul ya ya, ada sesuatu rahasia ya monggo diunjuk diminum dulu nah diundang semua Termasuk Majnun diundang. Adatnya di kampungnya Laila itu yang ngundang makan, yang nyugui. Semuanya antri pegang piring, nanti yang yang nyugui itu yang ngundang. Anaknya nih. Nah, Laila yang nyugui. Wah, satu kampung nonton. Majnun ngantri guring dewe. Majnun ini belakang sendiri. Satu vlog. Wah Begitu sampai di tempatnya si Majnun sama Laila piringnya diminta, gak dikasih makan, dibanting, dianter terpecah Dia. Wah langsung <tuh> sak <saat> diso. <tuh> Laila sudah tidak mencintai Majnun lagi. Laila sudah benci Majnun menghancurkan piringnya Majnun. Wah, uh, ayahnya si Laila seneng Yes. Anakku telah berubah. Majnun nyantai jalan. temennya si Majnun ngomong, "Majnun, iya, Laila sekarang benci sama kamu." Loh, "Kenapa?" "Lo kamu tidak melihat tadi piring kamu dipecah?" "Iya memang. Itu Laila benci sama kamu." "Kamu salah sangka. Kenapa? Laila sangat-sangat mencintaiku Lukaiyo, sengaja piringnya dipecah biar aku ngantri sekali lagi, sehingga dia bisa melihat aku dan aku bisa melihat dia. Nah, jenengan, pilih, pilih yang mana? Di ke-iblok, peningkat, apa di banting konantri? Meneng, halo yang mana? ngantri, oh masya Allah, makanya rezekinya seret, aja aja ngomiang. <tuh> saya udah sholat, be bagus, dzikir sudah, katanya tadi ke langitnya kan dengan sholat, dzikir, wirid, bekti semua orang tua semua udah saya jalankan Beb tapi kok macet? nah ya itu, lah Allah lagi suka lihat kamu, Allah suka lihat kamu sholat, Allah suka lihat kamu zikir Allah suka lihat kamu nggak? Ngaji, Allah suka lihat kamu mondar-mandir ke kia, Kiai, ke Habib, ke Ulama, ke Ustadz, Allah suka lihat kamu, ibadah, Allah suka itu. Makanya ditahan dulu sama Allah, tahan, saya suka lihat dia begitu. Nah, jengan pilih mana? Yang ditahan atau yang dilepas? Yakin? Melarat dong, mas, melarat. Halo? Maaf saya ngomong begini, ini kalau konsep ini kita paham semua, jadi kita nggak kita nggak akan bingung lagi bab rezeki, nggak akan bingung lagi hati kita itu nyaman nyaman saja rezekinya mau serut mau mau lancar, kalau sholatnya lancar berarti itu rezekinya lan, lancar. Kenapa? Yang namanya sholat itu rezeki yang luar luar biasa, yang namanya ngaji begini rezeki yang luar biasa. Duit itu nggak ada nilainya lor dulur, lor tak kadang ini ya lor duwek ki kertas duwek ki kertas, duwek ki ongkau, ongkau ni ilang duwek ilang, Kertas suwek duwek mau jenengan dibuat mumet sama kertas goblok. bodoh bodoh jahil Bahlul, mohon maaf ini harus pakai bahasa paling kasar nih. Iya. buah, buah, -buah Indonesia jauh nih, pekok. <SILENCIO> Jangan nanggung-nanggung ini. Lah ya, apa nggak pekok, enggak bodoh, enggak jahil, enggak gua blok. Lah kertas kok iseng gawe mumat kilo. Ya menong sokok mumat goro gara kertas, seng goblok blok sobo. Kertasnya apa menong Sony? termasuk yang pinter atau yang goblok. Kita menggoblokkan diri kita kan nggak apa-apa. Yang penting nggak goblok-goblokkan orang lain. Betul kan ya? Bodoh-bodohkan diri kita nggak apa-apa. Jangan bodoh-bodohkan orang-orang lain. Ini kita lagi belajar nih loh, Lagi bela Belajar. Yang penting konsepnya udah benar. Konsepnya benar. Nah, oh ternyata Habib saya udah sholat tak lakoni Ya udah, jangan khawatir Alamatnya udah betul Lah kok enggak cair-cair Nah, itu petugasnya senang sama kamu Yang ngantri osik Ya toh, petugasnya senang sama Kamu, ya kamu ngantri saja Nggak sampai kapan Lawang itu kantornya enggak ada jam tutup Kok kamu bingung Ada jam tutupnya enggak? Enggak ada Ya, ya sudah ngantri saja terus, enggak usah bi bingung. Loh, tapi saya butuh, tenang-tenang, yang bagi lebih ngerti butuhmu daripada kamu. Betul kan? Ya? Allah tahu ndak butuh kita? Allah tahu ndak butuh kita? Mana yang lebih tahu, Allah atau kita? Lagi kalau Allah nyuruh kita ngantri, apa kita masih mau geremeng? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini SPP, SPP belum lunas loh. Ya, ya Allah, Ya Allah, itu yang di pojok sana naki belum tak bayar-bayar Ya Allah, Ya Allah ini please cairkan Ya Allah, bagian yang bagi malaikat-malaikat ngomong sabar ngantri sih yang ngantri yang ngantri malaikat, tapi is kepepet, nah. Pertanyaan saya, pertanyaan saya ini ngeyel atau nggak ngeyel nih? Ngeyel lah yang bagi kan sudah paham, sudah paham kamu ini sudah tahu tenang all, tenang no, no kirmu ya, tenang no, bi pikirmu nyaploklah udah waktunya jupuen alamat sudah be? betul caramu sudah be? betul prosedur sudah betul Nah, mengejar rezeki ke langit ini yang sekarang orang kurang melakukannya makanya hidupnya enggak tenang galau risau sumpek